teman-teman semua, kali ini aku mau buat pisang goreng ingin tahu cara buat yang mudah dan simpel support terus channel ini untuk bisa berkembang dan menemui teman-teman semua setiap hari ya dengan cara like, comment, and subscribe Kalau teman-teman punya pisang kepok kematangan kayak gini, jangan dibuang ya Yuk kita manfaatkan, kita buat jadi pisang goreng Kita kupas satu persatu pisangnya Dan kita potong kecil-kecil sesuai selera pisangnya sudah terpotong semua ya. Lanjut kita buat adonan pisang gorengnya. Pertama kita masukkan satu butir telur ke dalam baskom. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir, satu sendok teh. cocok-cocok aja dengan menggunakan sendok. Sekarang kita masukkan seperempat tepung terigu ke dalam adonan yang tadi dan kita aduk dengan merata Beri air sedikit demi sedikit sampai adonannya pas ya sudah merata seperti ini baru kita masukkan potongan pisangnya ke dalam adonan tadi dan kita aduk merata. masukkan pisangnya dan kita bentuk sesuai selera dengan sendok Di video kali ini, aku buat dua ukuran, besar dan kecil Sekarang buat yang besar dulu Alhamdulillah, sudah matang yang ukurannya besar. Kali ini kita buat yang ukurannya kecil atau mini-mini. Selesai. Tuh kan. Sesimpel ini dan semudah ini cara membuat pisang goreng ala-ala aku. Kalian bisa coba di rumah ya, teman-teman. Selamat mencoba. Sekali pasti teman-teman gak sabar deh untuk coba di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.